Jadi sekarang kita nggak malamin luar karena hujan. Gak baik, ya? Kita nggak malamin buat. Jadi di sini gue mau ngajarin dia permainan atau games yang lagi hits banget nih ya, yang lagi trending-trending -trend banget nih di YouTube nih. Hits domino. Oke di sini kebetulan gue udah mau ya. Gue juga udah sering main, tapi jarang ngapot, nggak pernah pop yang ginian gitu, jadi di sini tuh gua punya modal 1 b, kita punya modal 1 b, uh, ayam hmm. oh ya, jangan lupa subscribe ya, oke. Okay. Kalau jackpot nanti ayang mau beli apa? Jack, kalau nanti jackpot ayang mau beli apa? Dapat berapa duit? Dapat... Apa? Dapat berapa duit? Ya, bisa dapat. 3 juta ah, 5 juta oke okay, ya. kalau kita jackpot kita bakalan beliin dia handphone walaupun yang khas lah ya gak apa-apa ya oke okay, ya oke okay, disini uh, gua pengen lawa 1B <tip> top up 1B nih ya jujur nih gua top up 1B ya. jadi, jadi kita jadi sekarang kita bakalan main tuh di Dofu karena gua favorit gua tuh main di Dofu kan. Oke, okay, kita bakalan cari room yang mantep. Yo, let's go. Oke, okay, geng. Jadi, kata para suhu-suhu yang main mainnya, para grandmasternya, katanya itu kita harus pam dulu 3 kali. Atau spin manual ya. Spin manual mulai dari 180k, 180k, terus uh, bednya bakalan kita naikin terus naikin terus naikin terus oke okay? sekarang sekarang kita bakalan coba uh, spin manual dulu oke okay? kasih semangat dulu ya semangat abang semangat ku <tis> <Gua> yakin jackpot <tis> tes ya satu ada gak, dua tiga Oke, sekarang kita mulai spin 10 dulu. Spam dulu, spam dulu kita. Spam dulu. Oke, lumayan, dikasih satu enggak jeti. Enggak. ya. Oke. Okay. Bang! Dapat Megawin, kasih skater lagi. Terima kasih telah Pokoknya, jangan Ayah harus selamat dari yang namanya Mimi. Oke, okay? Berapa udah, udah, udah, udah, udah, jangan itu udah, <laughs> Jangan yang hijau ini semuanya ya! Oh, jangan? Jangan! Nah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Ih, cuman, tapi nggak nggak apa-apa ya kan kita udah dapat tiga puluh pin dua eh, pin ya apa-apa kalau mini tuh kenapa kecil hadiahnya itu kecil hmm. oke okay, ini pin pertama kali tiga puluh pin Eh tiga tiga pin kita dapat satu b awal yang bagus ya, oke okay. satu b kita lanjutin ya Boom. <laughs> 2B 600